Tapi saya bekerja aja Tapi saya Alhamdulillah di, dikasih Sama Tuhan dikasih jalan Kesempatan untuk bisa masuk Ke tempat Orang-orang yang sukses Dan orang-orang yang udah mapan Di bidangnya di, di, Wah ini saya harus Banyak belajar dari orang Dan saya juga dulu waktu di Jalan Riau Kayak di tengah ruangan kayak gini Dulu saya Saya Tidur di situ, kerja di situ, saya menunggu tempat itu. Saya kadang-kadang di tengah ruangan ngelukis, tengah malam udah ngantuk, tidur. Udah ini bangun lagi tengah malam, saya ngelukis. Saya alam, mudah-mudahan saya punya tempat seperti ini. gitu Alhamdulillah, sekarang kealaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya oh, Zaki Zulfika bersama. Di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal jangan menghakimi Di episode kali ini Benar-benar spesial banget Karena saya jujur Bisa berkenalan dengan seorang Maestro ya kita sebutnya. Teman-teman yang di dunia Seni lukis mungkin udah gak aneh Atau pasti udah sering dengar Dengan beliau Denga, Dengan mendengar nama beliau langsung aja kita sambut ini dia Kang Rosid. Seligum kita kita nah, Kang, kita berjarak. Berjarak. Kang Rosid itu nama KTP-nya itu Rosid, R O S I D. Rosid, uh, panjangnya? Enggak ada. Simple Saya dari orang tua semua masih nama kakak dari bung kakak saya anak terakhir ke-6, semua laki-laki nggak ada yang kepanjangan, semua bungsu, bungsu saya bungsu. Laki-laki dari enam terakhir, semua, darat. semua. Wah tim futsal teman-teman. Ya. <laughs> tim futsal itu bersemangat, berpoli, berpoli <laughs> pas, berpoli. Ya. Ya. ya, asli orang dari mana? Saya asli dari Parigi Pangandaran. Parigi. Nah, dulu mau ke keboh ke kabupaten Ciamis, sekarang mau ke kabupaten Pangandaran. Iya, sendiri ya sekarang ya. ya karena ya. di saat bergabung dengan Kabupaten Ciamis cuman ditarikin uang ya. pajaknya, tapi ya. tidak di sejakrasa, ah. kita malah berpolitik, kita ya, malah ya. berpolitik. Nah, Pindah ke Bandung itu tau Bro dari Ban, dari Parigi ke Bandung itu tahun 89. Tahun 89 itulah baru lulus dari SMA saya hijrah ke Bandung, saya punya bekal bakat dan kemauan, alhamdulillah bekat bakal bakat kualitas yang ngelukis dan saya ingin belajar menekuni dan saya tidak tidak memikirkan hal yang lain lain saya ingin menekuni bakat saya ya alhamdulillah saya dulu awal saya belajar tuh di sanggar olah seni di wabakan ciliwangi benar-benar sebelumnya langsung hijrah ya senekat itukah insya allah saya bah, karena di kampung tuh seni itu sebagai Awam ya, jadi anggapnya seni itu kebutuhan yang nomor berapa lah Dianggapnya nggak penting gitu Bagi saya, saya punya talenta sama Tuhan kasih talenta ini Ya mudah-mudahan talenta ini saya bisa jadi bekal, bekal hidup Saya nekat dan saya benar-benar niat dan Saya benar-benar fokus untuk ingin menekuni bakat saya Awalnya kalau jadi tarik lagi ke belakang belajar seni lukis itu yang disebut sama Kang Rosid itu bakat dari mana sih awalnya belajar di Pangandaran itu? Ya dulu waktu kecil mungkin waktu SD, SMP mungkin di di pelajaran menggambar saya paling menonjol. Tapi waktu itu guru dan keluarga juga nggak ada yang ngeh bahwa ini talenta saya tuh bisa jadi bahan bekal untuk masa depan nggak ada. Terus saya SMA pada SMA, dulu saya menyadari, saya punya bakat melukis, saya melukis potret dulu. Potret keluarga, potret tetangga, guru-guru semua. Sampai mau keluar SMA, ada aja yang minta dilukis potret. Dulu kan semua orang punya foto-foto di KTP aja yeah. kan. Nah, saya besarin, saya lukis. Jadi nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ini. Jadi saya nggak pun punya guru, guru juga bahkan nggak ada yang ngarahin aja guru juga kamu punya bakat kamu harus harus mana-mana bakat kamu harus, kamu harus terus belajar enggak jadi bahkan di SMA enggak ada pelajaran menggambar berarti keinginan berbeda iya hati. sendiri akhirnya mencoba itu akhirnya orang lihat pah oh, ini mirip ini bagus ini saya mau pengen dilukis lukis kan orang cuma punya foto dari KTP aja kecil uh, kecil itu dibesarin nih lukis akhirnya Alhamdulillah dari kelas 1 SMA sampai kelas 1 tiga siapa tuh ada yang minta dilukis, jadi saya kebantu biaya sekolah dan jajan sehari-hari kadang-kadang saya nggak harus minta dari orang tua. Berarti emang kang Rosid yakin dengan bakat itu karena pengakuan dari orang-orang sekitar? Iya orang sekitar dan oh, saya sendiri sih terutama di mana natabinnya keluarga kang Rosid itu enggak ada yang menekuni bidang seni gak ada beda-beda. Yang pertama jahit sama motong rambut yang kedua ke kayu yang ketiga ke bengkel yang kelima polisi yang ke eh, keempat polisi yang kelima jual dagang yang keenam saya polipulukis pelukis. jadi beda-beda jadi orang tua tuh yang mengajarkan ya hanya satu kamu harus jujur jujur dalam waktu pada pilihan kamu pada talenta kamu Ya alhamdulillah saya bekal doa dari orang tua, mama nggak bisa, bab, ma orang bapak nggak bisa membekali harta yang paling atau bekal kamu bekalnya doa aja. Semoga kamu ketemu atau ke, semoga kamu talenta kamu bisa berkembang dan bisa jadi hidup dari talenta itu. Ya Jacky ngerasain ya teman-teman bisa dilihat di belakang sini ada foto. Karya, jaki ya, nggak ya, tahu ya. Ini termasuk maestro nya kang Rosid atau bukan? Cuman jaki jujur melihat foto bapak ya. sosok ayah dari kang Rosid di belakang, jaki merasa maaf banget tapi jaki langsung luntur. Di sini kita syuting di galerinya kang Rosid, tapi karya kang Rosid yang jaki amazing. Keliling dari lokasi studionya kang Rosid, mau kemana ke lokasi rumahnya itu benar-benar jadi kayak tempat rekreasi lah. Banyak karya Kang Rosit tapi pas di saat dibawa ke sini ya Allah The best Jaki bilang ini udah wah Jaki nyampe banget apa yang Kang Rosit pengen sampaikan dengan karya-karya di sini gitu. Nah. Sosok seorang ayah belari tanpa membekali apapun dalam bentuk harta. Disebutnya yeah. uh, seorang ayahnya Kang Rosit berbicara seperti itu. Tapi dukungan moral sepenuhnya yeah. diberikan oleh Kang ayah Kang Rosit. Iya, ayah dan ibu Waktu awal saya ke Bandung, awal-awal ke Bandung saya, saya sampai ya bernetabah doa ke Ibu, sungkem ke Ibu, itu saya mencuci kaki Ibu, itu saya mohon izin, saya minta untuk saya minum, cu air cuci yang kaki Ibu itu diminum, saya, saya bawa sisanya, saya jadi bekal. Jung mama senang bisa ngawas ya, ngawaris harta, ngadoa, Jung sikap panggil kehidupan mama di kota, singkap ya cita-cita kamu di kota. Ya Alhamdulillah saya sampai sekarang tuh karena doa bekal dan doa Ibu Bapak saya jujur kalau teman-teman di rumah tahu Ya mungkin bu, uh, kalau ayah Ibu Kang Rosit bilang Cuma bisa memberikan doa dan support perasaan sepenuhnya tentang apa yang dijalani Kang Rosit Itu bukan cuma Karena yang Jackie rasakan benar-benar seorang anak menjalani apa yang dia suka atau menjalani apa jalan hidup dia. Itu uh, bekal itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa napal di jiwa gitu yeah. kasar apa yeah. kehatean benar-benar jiwa bahwa uang itu gak seberapa. Maksudnya yeah. uang mau dibekelin 1 M juga bisa habis yeah. Tapi Tapi kekurangan moral, yeah. doa dari orang tua itu yang, yang bisa menjadikan Kang Rosid dan mungkin semoga kedepannya saya bisa seperti Kang Rosid gitu Iya kenapa ya saya juga Kenapa saya ngumpulin atap petani -tap Terus kenapa saya ngelukis bapak Jadi mungkin Ya itu Karena saya dari kecil mungkin dihidup Dihidupi dengan keringat tani, itu saya ikut ke sawah, ke kebun Dan saya dekat dengan bapak Jadi nempel, memori masa kecil itu nempel Ketika saya udah jadi seniman dan memori itu muncul saya ketika saya diundang sama galeri semarja waktu itu Ucok yang minta pameran tunggal walaupun sebelum sebelumnya pernah pameran tunggal tapi mungkin objek orang anak objek orang lain tapi ketika saya diundang itu saya merenung saya lebih memilih sosok bapak gitu. kenapa? jadi pertama penghormatan ke bapak kedua menggelis semangat hidupnya ketika penghormatan petani jadi tiga konsep itu yang saya angkat. Jadi daripada saya melukis pahlawan atau tokoh-tokoh orang yang terkenal, tapi saya nggak begitu mengenal. Mending saya melukis orang yang sederhana, yang orang juga nggak tahu. Tapi saya lebih lebih merasakan gitu, merasakan doa, energinya, terus ini spirit dan semangatnya, keringatnya yang saya pernah makan itu, itu yang saya saya hargai itunya. Dan untuk setiap anak mungkin. Ya pahlawan paling hebat itu adalah sosok ayah dari mereka ya, sendiri Kan petani kan bukan cuma bapak saya aja, jutaan petani yang harus hmm. dihargai Jadi hargailah keringat petani Jadi setiap hari kadang, kadang saya makan nasi Nasi itu kan keringat petani Petani yang bikin sampai bisa kita makan Ya itu bagi juga. ya the best juga Ya di luar Seorang ayahnya dari Kang Rosit itu adalah seorang petani Emang benar, kita itu bisa tumbuh besar kayak gini Itu berkat siapa ya? Dari hulunya sebutnya ya dari hmm. atasnya itu hmm. ya petani Banyak yeah. pengorbanan yang dilakukan yeah. oleh para petani kita yeah. Jadi kata dulu, waktu saya pameran di Sumarja kan saya juga pameran sama bapak itu, saya saya memang ingin bapak juga hadir waktu itu Jadi saya pidato dengan, dengan bapak saya <tuh> jadi ngeliat uh, ada <tuh> di sini ada 4 5 6, 6 foto di sini 7, 7 foto yang ada di galeri ini. Teman-teman bisa ada foto yang bener-bener Bapak posir kayak gini kalau teman-teman berkesempatan layak banget menikmati uh, lukisan Kang Rosit yang benar-benar kuat banget sih. Tapi jadi berbeda rasanya. Sekuat itukah sosok ayah karena di sini kekuatan ayah itu kerasa banget di saya rasakan perjuangan bapak itu dari muda sampai tua, bapak tuh bekerja keras. Jadi saya mempelajari dari perjalanan hidup bapak gitu. Saya waktu kecil ikut ke sawah sampai ya ke Jawa Tengah kan saya juga bapak enggak punya sawah dulu di kampung dapat warisan. Jadi sebelumnya enggak garap sawah orang lain. Nah, udah ada warisan. Akhirnya warisan itu dipindahin ke Jawa Tengah supaya lahannya jadi luas, jadi 100 tumbak jadi 200 tumbak aja, bahkan jadi lebih, nah itu tahun sekitar saya belum langsung sekolah ya, usia, usia 5 tahunan lah, saya dulu dari Pak ke Kalipucang ke Jawa Tengah itu naik kereta, dulu. jadi saya merasakan waktu kecil itu suka ikut ke sawah, ke, ke, ke kebun, itu saya sampai tidur di galangan sawah, itu ya, memori itu dan energi itu yang saya rasakan itu perjuangan orang tua gitu walaupun mungkin hasil petani enggak seberapa tapi nilai nilai ketulusannya dan sebagai pekerja keras bapak itu dari mulai menggarap sawah kebun dan segala macam apa ini kegiatan keluarga itu bapak itu selalu tapi alhamdulillah bapak itu sehat karena seberat apapun dikejar dengan tulus jadi kata orang spiritual ketika saya waktu saya habis pameran tunggal bapak, terus saya memberikan ke orang itu katalog ke pameran bapak, terus dia melihat katalog gitu cuma lihat bukunya aja lihat dilihat nggak dibaca, terus saya terus dia tutupin terus cerita. Jadi buah kakeknya namanya ini, terus bapaknya kang Rosi namanya ini, terus buah perjuangan kakek dan bapaknya kang Ros itu di Kang Rosin, sampai jadi dari kakeknya tuh, dari, dan Bapaknya Kang Rosin tuh hidupnya cukup untuk makan dari dulu gitu aja, buahnya di Kang Rosin, kenapa di Kang Rosin di yang lain jadi bak, saya enam saudara kan, terus yang saudara yang lain juga banyak ya karena ya, mungkin saya kedekatan dengan Bapak, dan Bapak juga mendoakan ke saya, ya, mungkin ya Alhamdulillah saya rasakan tuh dan benar-benar saya diminta doanya dan Bapak juga saya mendoakan saya benar-benar ya ini buah perjuangannya bapaknya kok jadi kan saya rasakan pernah kerasa jadi ketika saya ngelukis bapak atau ketika saya moleksi art Petani, nggak ada yang ngarah, nggak ada yang kamu harus ini nggak jadi ini berdasarkan ini saya aja benar-benar jadi kedekatan saya dengan bapak terus, ke, terus saya karena hubungan ini sangat ini alhamdulillah jadi energi itu saya bawa terus. Energi itu jadi jadi bekal buat saya. Dan dengan yang waktu jadi hmm. mendapatkan contoh yang sangat luar biasa ya. Ya. dengan sosok ayah yang sangat bekerja keras. Iya. Itu jadi mungkin ngebuat mental kang Rosid juga lebih kuat gitu. Iya. Makanya saya tuh mempunyai artepak petani. itu saya juga melukis bapak. Terus sampai sekarang saya mengolah atap petani karena dia lesung. Ya. Ini ada macam-macam di sana juga. Nah, itu energinya saya bawa terus selalu. Jadi saya setiap hari itu, setiap pagi ada yang dipindah, ada yang kurang enak, terus ini kadang-kadang ya. digeser, ada yang digantung. Jadi kayak bertani, jadi kayak ngolah sawah. Ini lahan sawah, lahan sawah saya tuh, garapan saya tuh di sini, di galeri, di studio, di ini, di kanvas, di. Jadi kayak bertani aja. Jadi bapak saya tuh nggak pernah diem, orangnya kalau nggak ke sawah, ke kebun, kalau di kalau lagi di kebun nggak ini atau di sawah enggak ini di rumah apa aja bikin apa aja nganyam atau apa. Bapak kata itu. orang Sunda mah diam teh malah gering. Hmm. Cicing teh kadang gering kan usianya tuh sampai 94. Jadi saya anak, anak terakhir. Kakak saya aja kelahiran tahun 45. Jadi alhamdulillah dengan usia tahun 2014 meninggalnya. Jadi usia 94 tahun. Jadi kata orang tua tuh, kata orang yang itu, jadi bapaknya kalau ini seberat apapun, di jalan dijalani dengan tulus, makanya sehat. Jadi nggak ada penyakit yang aneh-aneh, jadi sakitnya semua seminggu di rumah aja. Jadi lemes aja, baring. cuma istirahat, semua e, Jadi baring aja, baring terus lemas aja semarah separuh. Jadi dari minggu ke minggu. Jadi saya alhamdulillah sampai melihat, melihat menyaksikan nafas terakhir bapak. Jadi dari mulai selasa pagi sampai meninggal hari Minggu sore, Alhamdulillah sampai mengembuskan napas terakhir saya melihat langsung itu yang yang saya syukuri gitu selalu Alhamdulillah saya bisa ginilah karena perjuangan merinding sih. Ya, Makasih saya teman-teman tanpa harus mendengar kecerita tentang itu teman-teman datang ke galeri ini nikmati deh dari proses dari gelap ke terangnya ruangan ini apa yang disampaikan secara lisan sama Kang Rosit itu Kerasa banget sebagai kita yang datangnya menikmati lukisan. Itu dapat ya. banget makanya jadi lebih kepenasan. Ya, semua juga punya Bapak. Jangan merasa diremehkan atau jangan merasa perjuangan kita tuh hanya ini kita, Wah, tapi apa? tetap orang tua dan peran orang tua dan semua keluarga dan itu dukungan doa itu ya semua juga sangat berjasa. Ya jadi ya, kalau jadi sih ngambil kesini, kayak kesimpulan dari obrolan <gungga> tadi, bukan masalah seberapa dekat kita dengan orang tua. Yeah. Kita ngerasa, kasarnya dendam sama orang tua dan lain-lain, tapi tiap apapun yang orang tua lakukan itu benar-benar nggak bakalan bisa kita bayar sebagai mm -hmm. anak. Yeah. Mungkin emang cara orang tua berbeda-beda, mm. mungkin cara menafsirkan rasa sayangnya itu beda-beda, yeah. itu kan nggak bisa semuanya terungkapkan pengen kayak di orang lain yang eh dipeluk anaknya kayak itu nggak bisa cuman yeah. setiap yang dilakukan orang tua kita itu semuanya dilakukan untuk kita yeah. sebagai anak saya juga sama ini sekarang mungkin saya ini saya lah ketika saya udah dari mulai 0 no sampai sekarang itu ya per, ini perjuangan perjuangan hidup dan mudah-mudahan bermanfaat buat generasi terutama yeah. buat anak saya buat ini buat semua kehidupan dan saya tuh nggak merasa ini, ini rezeki kita, milik kita untuk keluarga kita, enggak, tapi milik semua orang, milik semua kehidupan, mau binatang, mau ini, apapun yang ini harus bermanfaat dengan satu sama lain. saya lebih banyak orang di saung, di alam, itu kan, itu sangat dahsyat, Tuhan tuh memberikan, Apa apapun yang Tuhan berikan ke semua kehidupan tuh. Yang Alhamdulillah jadi berkah, jadi bermanfaat Dan semua apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah sumber rejeki kita iya, iya. Rejeki itu bukan hanya uang iya. Punya teman yang baik iya. Bisa menghidupkan darah segar dengan tenang iya. Itu rejeki yang luar biasa iya. Cuman kadang kita lupa Bukan uh, jaga menyalahkan penonton atau teman-teman Tapi uh, kita dan saya pun sering lupa Bahwa hmm. itu nikmat-nikmat yang kita lupakan Hmm. Dan nggak semua orang bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Ya. Wah uh, banyak banget pelajaran kehidupan yang jadi. Tadi kita udah sebenarnya udah ngobrol dan lain-lain. Ini baru kita record. Uh, dan siapa punya keberuntungan. kayak misalnya setelah sampai Bandung, apa aja sih? Tadi uh, studio pertama belajar di di Sanggar Olah Seni, Lubukban Nah, setelah itu saya kerja di studio 66, di Jalan Rio. Jadi Alhamdulillah saya dipertemukan. Dan mungkin ya itu kembali lagi ke doa. Alhamdulillah cita-cita saya, saya tuh saya ingin jadi pelukis. Terus saya dipertemukan dengan uh, tempat melukis, tempat belajar. Terus, akhirnya di situ dua tahun saya coba terus menggali talenta uh, saya. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang. Setelah itu akhirnya ini lagi belajar lagi saya kerja sambil belajar dipertemukan walaupun saya tidak kuliah tapi dipertemukan dengan orang-orang ya termasuk dosen-dosen sini rupa ya alami waktu itu dengan yang lain-lain banyak gitu jadi alhamdulillah gitu jadi ilmu tuh dari mana-mana setelah berapa lama Kang Rosit ada di Bandung dan meyakini saya nggak salah jalan saya dari awal juga udah... Sebelum di Bandung meyakin, pun udah yakin banget. Yakin saya. Dari mulai awal saya ke Bandung, saya ingin meyakinkan bahwa saya punya talenta. Insya saya. Orang lain mungkin banyak yang macem-macem. Ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi segala macam beda-beda profesi. Tapi saya ingin menunjukkan saya punya talenta ini. Ya Alhamdulillah saya di dari talenta ini bisa ketemu dengan banyak orang gitu. dengan orang-orang sukses ya ketemu dari talenta ini dengan Pak Anies Baswedan dengan Ibu Susi, dengan Pak Jokowi ketemu dengan siapapun ya alami dari talenta ini gitu. ya Tuhan itu maha, maha segalanya jadi kita jangan merasa minder atau jangan merasa apa paling ini justru saya alami sama Tuhan dikasih talenta ini Kan Jadi memanfaatkannya dengan baik. Iya. Yang intinya itu kan kita iya. dikasih berkah apa ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, iya. Saya bekal talenta ini bisa kenal dengan siapa pun ya, ngalir aja gitu. Saya dilukis dengan Pak Anies begitu. sebelum belum kenal ya saya lukis saja. udah ketemu lagi pas ketemu kasihin aja. Aja gitu. nggak ada nilai transaksi, oh, tapi saya ngasih aja. Gimana mengikuti apa kata hati aja. Jadi, e. jadi saya waktu ngelukis bapak juga saya memikir, ini apa ada yang mau yang ngelukis yang saya objek bapak enggak Saya kapan lagi saya ingin ngelukis bapak saya? Ini suatu kesempatan yang ini. Gua. Apa sih richnya maksudnya? Jeki, Jeki adalah seorang yang suka dengerin suara hati, tapi enggak se. Kesehatan ya dari tadi yang diceritain nama kang orang misalnya bisa benar-benar Apapun yang dikatain hati ya Itu yang kita jalani iya. Triknya gimana sih bisa seyakin itu kan Ya Kata orang tua hati-hati di jalan Jadi setiap apa yang kita pikirkan Apa yang kita jalani itu dengan hati Jadi Kalau pakai hati Insya Allah apapun Orang lain juga melihat pakai hati gitu Dan hati itu ya itu yang hanya Tuhan menggetarkan, hanya menggetarkan langsung melalui hati. Ya? Iya. Jadi saya yakin gitu apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita selalu itu ya dengan tulus, tulusnya pakai hati. atau orang tuh hati-hati di jalan pakai hati selalu. Insya Allah. Jadi orang lain juga melihat ketika melihat lukisan sosok bapak tuh bukan melihat ah ini bapaknya Rosid ngapain di koleksi tapi ini sosok orang tua yang harus sama-sama hargai. Ini sosok petani yang harus sama-sama hargai. Itu jutaan petani yang harus dihargai. Jutaan mewakili. Jangan saya juga sudah jadi bapak, mencontohkan ke anak hargai loh, orang tua. Jadi, semuanya gue punya bapak, hmm. punya. dan bajak bakal jadi bapak. Bakal ya. jadi ayah. Nah, itu. Dan itu tidak itu. mudah. Itu perasaan itu yang difokuskan. Itu jadi, Makanya saya ketika ngelukis apapun yang ikuti, kata hati aja. Gitu. Jadi, kadang-kadang kalau ngikuti kepala itu, ngikutin kepala itu pusing. Ngikutin kepala, ngikutin perut itu bahaya. Iya. Mungkin ya. Iya, bener. Iya bener sih. Pertimbangannya, ya jujur. Jadi nggak bakalan nunjuk orang, ya bawa yang kayak gitu orang nggak. Jadi pribadi di saat ada hati pengen melakukan sesuatu, masih pertimbangannya. Ini ada profitnya nggak ya? Ini ada apanya nggak iya, ya? Iya, itu iya. sebenarnya bukan hal yang baik teman-teman. Iya. Itu yang kadang bikin kita goyang, hati kita udah berkata apa, kitanya iya. melencong kemana. Iya. Makanya jadi tadi ya Alhamdulillah dapet triknya, oh ya udah berarti emang benar. Tuhan itu menggetarkannya hati manusia. Iya. Semua juga hati, semua semua kehidupan yang menggetarkan Tuhan, yang menghidupkan Tuhan, kita lahir nggak tahu waktu itu Tuhan lahir nanti juga mati nggak tahu dan nggak ada yang dibawa. Kita masih titipan ini kan, nggak ada yang dirisaukan. <tuh> Saya dari de dari depan, dari semua di sini terbuka. Saya nggak ada yang nggak ada yang ditakutkan. Wah ini gimana kalau ada yang nyuri gimana ada yang ini, Terus gimana ada yang tapi Insya Allah dan kita ingin bermanfaat, ingin berkah ini, gitu. itu kan nikmat gitu itu. Ketika kita banyak saudara, banyak orang dikunjungi, lihat tamu tadi kan, Injil. itu kan nggak tersendiri, kadang-kadang gitu. kena, kadang banyak yang kena, banyak yang nggak kenal gitu setiap hari itu anak-anak baru banyak, tuh ada yang dua tiga kali, ada yang jadi itu, nikmat ketika orang banyak, aduh, Wah, nyaman ya tempatnya, Waduh, nanti saya bawa keluarga aja, bawa teman, bawa ini, itu. Dan jangan lupa kalau di sini bawa pasangan. Itu bukan cuma benda, ini energi. Ini ini, ini benda, benda orang yang pernah pakai orang-orang dulu, gitu. Ini saya mengumpulkan energinya, bukan cuma benda. Bukan hanya nilai sebuah objek? Iya, bukan objek, tapi cuma ini energi, ini pernah dipakai. Jadi jangan disepelekan benar Ya dan kalau misalnya teman-teman datang ke sini Di sekeliling itu Bahwa Jackie aja yang Pertama jadi salah orang nggak ya Maksudnya Jackie belum melihat karya beliau dari lukisannya, belum diajak hmm. itu karena Jackie datangnya langsung ke Saudi. <tuk> ya. Di sana banyak ornamen-ornamen kayu. Ya. Ini Jackie salah orang nggak ya? Perasaan Jackie pengen kayak seniman lukis. <tuk> <tuk> ya. Ini tuh ornamen dikirim Jackie. Oh, kayaknya ini seniman kayu. <tuk> ya. Dan ternyata itu adalah sebagian kecil, ada ya. sebagian besar dari koleksi. Ya. Dengan... Cara, cara Kang Rosid untuk kembali mengingat iya. tentang kehidupan berpetani jadi petaninya Bapak ya Iya saya menghargai sejarahnya menghargai perjuangannya gitu ini benda ini pernah berjasa gitu berjasa dan arti menghidupi pernah dipakai orang-orang yang dulu orang dulu menumbuk tadi sampai, sampai jadi padi sampai jadi beras pas jadi beras jadi energi akhirnya jadi pak kita kita sebagai generasi lahirlah kita kita gitu itu seberapa sering sih Kang Rosid mendapatkan pandangan merendahkan orang-orang di sekitar Kang Rosid karena menjadi pilihan e, memilih, e, memilih menjadi seniman itu bukan hal yang dianggap normal ya. pada zaman apalagi zaman dahulu kala ya, ya. ya mungkin awal-awal saya ke Bandung ngapainya ya talenta saya dan kemauan saya, cita-cita saya, janggapnya nggak ya. tapi ketika waktu berjalan tuh saya ini, alhamdulillah dari mulai saya awalnya bisa, bisa untuk makan, bisa untuk beli bahan melukis tuh saya bisa ya beli pelan-pelan beli. Sesuatu akhirnya tuh, saya bisa berkeluarga. terus saya bisa punya ini, tapi banyak. Pada zaman itu, soalnya jadi pun yang merasakan di mana yang namanya keluarga besar, kan? Bu, kalau keluarga inti di rumah sih insya Allah bakal hmm. jadi orang yang nomor satu membela kita. Hmm. Tapi kalau misalnya yang namanya saudara-saudara itu, kan, itu banyak gak sih? Banyak, jadi maksudnya zaman itu macam-macam memang pandangannya ya seniman tuh pengertian seniman tuh ya ya hanya bukan hanya bukan pekerjaan sih itu mah hanya profesi aja gitu bukan bukan pekerjaan yang benar-benar bisa menghidupi secara ini dianggapnya gitu tapi kalau kita mah ya ini ini benar-benar sama Tuhan saya dikasih bekal talenta ini gitu Alhamdulillah saya terus tekuni, tunjukin gitu. Alhamdulillah dari talenta ini bisa bisa hidup bisa kenal dengan siapapun bisa bisa silaturahmi dengan siapapun gitu. bisa menjelajahi ya, kehidupan iya. sebenarnya sebenar gitu. iya seperti saya itu saung itu bisa pameran di Singapura gara-gara bisa ini saya men apa, mendirikan saung itu terus saya mengumpulkan tempat itu terus saya diundang sama Singapura Bienna alhamdulillah saya bisa berangkat ke sana sekeluarga kok bisa nyampe di sini kayak mimpi gitu, nah itu mungkin yang gak terasa gitu dari hari ke hari saya menanamkan energi atau menanamkan sesuatu atau menata gitu terus mengolah gitu sesuai suasana itu dan benda itu jadi yang tadinya dianggap nggak penting lu sudah mulai dibuang, bisa saya dihargai dan benar-benar barang ini barang yang sangat berjasa hanya saya hargai itulah. Energi itu yang selalu terus saya terapkan. Selain saya selalu olah dan selalu saya benar-benar apa belajar gitu ngaji rasa di situ, bukan ngaji secara tapi ngaji rasa tuh hmm. seperti ini merasakan orang dulu gimana sih perjuangannya hmm. gitu dari mulai bikin ini terus dari mulai dalam kayunya terus tapi udah ini sudah dibikin gini terus akhirnya dari benda jadi benda terus jadi bermanfaat terus dipakai, gitu, nah itu menanamkan rasa hormat itu yang menanamkan Masa rasa mengolah lagi rasa rasa, rasa itu. di nah, iya, itu, maji rasa itu di situ asal rumah saya rasaan jadi orang jadi, saya pemasak dibesarkan sama orang tua dan dilahirkan sama orang tua benar-benar dari hari ke hari dari awal sampai sampai sekarang ini tuh, saya tuh tetap tanpa jasa orang tua itu nggak bakalan sampai sekarang gitu Setuju dan benar-benar itu yang tidak ternilai saya sampai sekarang belum bisa apa, apa Ngebalas perjuah jasa orang tua cuma hanya doa aja doa dan mudah-mudahan Orang tua yang udah meninggal dan benar, ya, Setiap ini saya, setiap saat, setiap lima waktu itu Tanpa doa orang tua, tanpa Benar-benar Kita bukan bakalan -apa. jadi apa-apa sih -apa Iya, doanya orang betul. Orang. betul Emang saya belum jadi apa-apa Kalau saya sih, kalau saya emang belum jadi apa-apa Tapi yang jadi penasaran Tadi, Kang Rosid adalah tipikal orang yang Hmm, ...hebat uh, dalam uh, menafsirkan apa yang ada di hatinya. Cuman jadi pengen nanya yang sesuatu hal yang bertolak belakang bahwa... ...pernah nggak sih ada perasaan, ada momen yang ngebuat Kang Rosit ngerasa capek di dunia lukis? Nggak, saya benar-benar saya udah yakin apa yang saya setiap kerjakan, setiap ini kadang-kadang... Gak ada, saya semakin semampu saya Saya lagi sakit, lagi apa juga Kadang-kadang saya ingat ke studio, ingat ke saung, Ingat ke ini, terus kadang-kadang lihat lukisan itu, Terus saya mengolah rasa di situ Apapun dengan kondisi apapun Saya ingin berkarya, ingin melakukan sesuatu Itu pertanggungjawaban saya ketika saya memilih profesi saya ini Momen terberat apa sih bisa menjalankan hmm profesi atau hal berat apa sih yang ngebuat? Ya sebenarnya yakin tetap yakin, cuman ada ngerasa, aduh, kok oh ini ada satu momen yang ngebuat, aduh berat banget nih, ada gak sih? Kan? Ya itu, Rata. memang berat manggil relatif ya. Hmm. Kembali lagi ke ini, tapi saya seberat apapun, dan ini saya di alhamdulillah, Nikmati. ringan dan dinikmati, disyukuri aja gitu. Ketika saya awal-awal ke Bandung, terus saya benar-benar mendasar -benar gitu dasar kadang-kadang nggak -kadang punya uang tapi ya alhamdulillah ada aja gitu datang aja terus saya juga sekarang menghadapi kehidupan yang semakin ini kan keluarga. terus saya kadang-kadang bukan cuma keluarga, ada yang di sekitar kita iya. yang membantu, yang segala macam dan ini yang terlibat dengan kegiatan saya apapun. ya mudah-mudahan ya saya bisa bisa apa menghidupi dan bisa bisa apa bisa berjalan dengan sesuai dengan ini gitu kemauan serta serta saya gitu dan, dan saya pinginnya sekecil apapun saya ingin bikin berkah aja gitu iya dan saya bermanfaat gitu itu yang tidak saya lakukan itu. selama ini <laughs> nilai di kajar, kalau ngejar nilai nilai wah saya harus tiap apalagi materi ya ini harus jadi nilai wah nggak saya capek kalau gitu saya merasa uang malah, Nanti juga ada yang, udah gak ada yang ngatu Saya maka yakin gitu. iya Teman-teman ya. bisa harus ingat Uang itu seperti kumis dan jenggot kita Semakin kita uh, cukur pun bakal tumbuh <tipun> lagi <tipun> <tipun> <tipun> Kayak ya. yang bener kaya yang. <tipun> ya, <tipun> Tapi itulah yang banyak teman-teman uh, Atau senior-senior saya Yang jadi narasumber baru berkenalkan Ucapkan seperti benar banget, banget Seperti ya. yang sama Kang Rosy Ucapkan kalau misalnya kita ngajarnya uang hanya sebatas uang yang kita dapat hmm. Tapi kalau kita menjadikan uang itu minimal nomor dua hmm. Kita bakal takjub dengan apa yang kita dapat Iya yeah. yeah. Saya semakin yakin. Asik, saya semakin yakin. Tapi saya makin lemah. Saya Eh ya, jujur sih Kang, jaki juga kan ngejalanin salah satu bidang seni juga. Sekarang ngejalanin bidang foto dan video. Ya hmm. kadang ya jaki bener-bener bikin program hari berkenalan pun jaki kayak narasumber ini itu tempat jaki berpeluh kesan. Wah, ya. Kan, aduh, berat ya. Apalagi dengan eh, apa ya? Uh, hmm. Jadi udah berkeluarga dan mungkin ditambah efek Corona hmm. Waduh, kak, apa ya? Jujur, Jaki mencoba ngobrol lama-lama berkenalan. apa dari sumbernya berkeluarga? Yuk, uh, <coughs> gimana sih triknya untuk mempertahankan diri gitu? Maksudnya godaan banyak. Maksudnya, yuk pindah, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk coba yang lain. Ya. Maksudnya yang kayak gitu hmm. untuk meyakinkan diri Jackie untuk yang kamu lakukan ya udah di uh, jalannya itu ya jalannya dulu ya. berat banget ya jujur berat sih fase ini iya semakin tinggi kita gitu, ini kan angin semakin kencang gitu kan ya, itu tantangan itu semakin kencang sekarang tapi ya saya terjalani aja gitu dan ya Alhamdulillah gitu. setiap apapun tantangan gitu ya apa jujian yu siapa orang yang ingin naik kelas itu soal ujian kan? jadi anggap aja ujian. Iya sebenarnya berarti apapun bisa... seberat apapun kita yang tan tantangan hidup dengan segala macam ujian itu ya ujian kita. Tapi benar juga ya kata Kang ya rezeki bakal gak belok kesimpulan yang tadi tantangan rezeki itu rezeki itu adalah suatu tantangan ujian juga. Ya, ya. Kalau tantangan yang bukan rejeki materi kenapa nggak kita bisa nikmatin juga? Iya sebenarnya sama-sama sesuatu hal yang mungkin bisa kita nikmati ya, iya. bukan hanya kita ratapi gitu. iya ya, benar nah. sih nikmati segala Seperti lukisan, itu Seperti lukisan nggak harus selalu nilai uang, tapi nilai silaturahmi dengan itu yang tidak ternilai. Kan. Iya. Saya nggak harus selalu ini lukisan harus selalu nilai apa yang saya lukis itu selalu nilai uang, tapi saya kadang-kadang dikasihin buat kadang-kadang nggak gratis. Jadi, itu, itu. tapi kalau gimana udah hati udah ini ya ngasih aja saya nggak mau dibayar gitu. Ya soalnya itu yang Jackie rasakan. jadi pernah bi ya Jacky sedikit uh, bercerita ini bukan pengen tambang atau apa. Yang nggak Ada nilai proyek Jackie yang disebutlah nominalnya wah gitu tapi tidak menjadi sesuatu. Itu jadi sakit hati. Hmm. Daripada Jaki tulus mengerjakan proyek-proyek kayak gini. gitu. Hmm. Tapi penghargaan, support system dari orang-orang hmm. ngebuat Jaki semangat. gitu yeah. Daripada yang cuma nanya dibayar, tapi proyek itu nggak jadi apa-apa. Iya, -apa. yeah. Ya benar sih, kalau kita nyarinya bukan uang, banyak hal yang menakjubkan yang kita dapat. Betul. Gitu. Saya juga gitu, sama. Dan tidak terduga. Karena ya benar yang Rashid yang kang lakukan atau dengan narasumber lain pun bahwa kalau kita bukan tujuannya uang, uang yang mengikuti kita, ya, iya, sahur. Jadi masalah rezeki mau ada yang ngatur, iya, kita, kita mah hanya, hanya menjalankan hidup dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, dan itu benar-benar sesuai dengan nilai-nilai. Inilah, jadi jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai kan, ya, benar-benar orang lain ya, jadi ini, ya, itu. itu kan justru bahkan harus jadi Orang lain bisa jadi senang, orang lain bisa untung, bisa orang lain itu yang tidak ternilai Kadang Jackie pun, saya pun merasa bahwa ternyata tanpa sadar saya bisa menyakiti orang lain kalau misalnya kita menggebu-gebu untuk hmm. ambil uh, menggapai sesuatu iya. gitu karena dia ya susah ngejaga biar tidak merugikan orang lain itu berat loh karena juga berat ya iya. mau disengaja apalagi yang ya apalagi yang disengaja gitu yang juga iya. disengaja aja kita bisa menyakiti hati orang lain iya. gitu. oh banyak banget ilmunya dari alhamdulillah banget jadi ya, kita bisa berkenalan mudah Ini ]kan hanya cerita perjalanan kecil gitu soalnya jeki baca-baca tentang kang Rosi butuh 13 tahun atau mungkin belasan tahun untuk menemetik hasilnya ada artikel yang ngejakin ngutip dari ucapannya kumparan, artikel hmm. dari kumparan bahwa hmm. uh, jadi nggak tahu nih maksud makna dari memetik hasilnya butuh belasan tahun itu memetik hasilnya, hasil apanya? ya mungkin hasil dari ya merintis karir seorang seniman lukis tuh kan mungkin sekian belasan tahun mungkin mal, ya waktunya cukup untuk ini tapi ketika udah lewat sampai 20 sekarang udah ke 30 saya karir saya. Jadi tahun 89 sekarang udah tahun 2023 jadi karir. 30 30 tahun lebih saya. karir Kang Rosid di seni lukis ya lebih tua satu tahun daripada umur saya jadi itu yang saya rasakan itu, itu ketika saya bermanfaat kita ketika saya karya saya banyak dinikmati orang bisa diapresiasi banyak orang Alhamdulillah itu yang tidak ternilai itu yang saya selalu syukuri bukan saya ini gimana punya apa enggak saya enggak ya, ada yang dibawa nanti tapi ya, ketika orang menikmati untuk orang bisa datang ke sini bisa seneng ini ya, itu yang ya dan juga termasuk orang yang menikmati perjalanan itu bertemu banyak orang iya. ya maksudnya bertemu dengan sosok ini bertemu iya. sosok itu itu adalah kenikmatan ya luar biasa sih kemarin hmm. rejeki yang luar biasa sih kita bisa hmm. berkenalan dengan siapa hmm. kita bisa dekat dengan siapa hmm. karena itu mungkin juga yang bisa ngebentuk saya sendiri sekarang gitu hmm. kayak gimana ya hmm. karena saya berkenalan dengan sosok-sosok hebat gitu ya. saya banyak belajar dari seniman-seniman senior dari mulai Afandi, Soejojono, Babali dan itu walaupun mungkin saya nggak kenal pada Pak Amrpi kenal, tapi saya membaca sejarahnya. Pak Barlio, oh, gitu, memang kenal, terus Pak. Kesininya banyak, Pak Tonius, Pak. Rudi Pranjaya, Ibu Hei, Pak Sunario, Pak Reda Almarhum. Yang guru sakti saya yang masih hidup, Pak Sunario. Yang lain udah pada meninggal. Ya, Alhamdulillah. Saya dari mulai, mungkin kenal sama Pak Sunario, tuh, dari tahun 90-an. Saya udah masuk studionya, dan saya diminta dulu ada yang suka bikin paspartu saya ngebantu Masang bingkai dan segala macam di situ dan saya mempelajari gerak gerik dan kehidupan kesehariannya pasang oh gitu jadi seniman tuh waktu itu saya belum memperkenalkan saya saya jadi pelukis tapi saya pekerja aja tapi saya alhamdulillah di, dikasih sama Tuhan dikasih jalan kesempatan untuk bisa masuk ke tempat orang-orang yang ...sukses dan orang-orang yang udah mapan di di bidangnya, di, wah ini saya harus banyak belajar dari orang-orang. Dan saya juga dulu waktu di Jalan Riau, kayak di tengah ruangan kayak gini, dulu saya tidur di situ, kerja di situ, saya menunggu tempat itu. Saya kadang-kadang di, di tengah ruangan ngelukis, tengah malam udah ngantuk, tidur, udah ini bangun lagi tengah malam, saya ngelukis saya alam mudah-mudahan saya punya tempat seperti ini gitu alhamdulillah sekarang kealaman ya, tempat, tempat seperti ini hmm. dan ibu Hai waktu saya pindah dari Sanggar tuh saya cuma bawa kantong sama map aja ke pindah ke ibu Hai nah ketika saya udah di sini udah saya mulur, udah tahun 2015 ke sana ibu Hai pernah ke sini sama Uca. saya cerna ada ibu Hai pengen setelah ke sini ke tempat Rosid Ayo. boleh saya tunggu, ya, saya tunggu ke sini datang, dia langsung langkulan nangis, Rosid, ibu mau sedih atau sedih bangga, sekarang lihat langsung Rosid punya tempat, bener-bener ibu mau sedih atau sedih bangga jen. ibu, jen. saya merasakan waktu saya tinggal di ibu tuh, benar bener saya bersyukur. Walaupun saya tidak punya, belum punya, tapi saya bersyukur bisa menempati tempat Ibu dan saya berdoa, mudah-mudahan saya kealaman punya tempat seperti Ibu. Ya alhamdulillah saya kealaman. Iya, saya ibu bangga sekali. Ayo jalan lagi ke studio, rangkulan lagi di sana. Itu dia benar-benar tahu, tahu dari Perjuangan ya. uh, perjuangannya. Jadi ketika lihat di sini, dia benar-benar senang dan benar-benar bersyukur kalau gitu jadi bagaimana nanya nih sosok yang menjadi panutan lah kasarnya hmm. entah Kang Rosid kenal atau enggak tapi sosok e, di dunia seni lukis yang menjadi panutan Kang Rosid siapa? ya mungkin e, Ibu Hei Pak Tony Yusuf dulu mungkin ya saya dasarnya dari Pak Tony mungkin drawing pensil dan segala macam itu Naik pun dasar waktu awal saya ke Bandung tuh mungkin bekalnya cuma bakat pas ke sini wah saya belum apa-apa makanya -apa. nah, saya benar-benar belajar fokus dua tahun itu di Sanggar dulu Nah, udah itu saya alhamdulillah pertemukan lagi dengan Ibu Hai. Ibu Hai, saya tancap lagi, dan saya banyak belajar di situ juga dengan luesan-luesan seni rupa kumpul di situ alhamdulillah saya bisa bisa dekat dengan orang-orang itu bisa bertanya dan bisa minta masukan dari orang-orang itu. Setelah itu, saya di Parudi juga sama. Setiap hari ngelukis di studionya. Sebanyak diskusi tentang kekaryaan. Setelah itu, saya alhamdulillah kenal dengan yang lain-lain. Ada bibur ini ada yang Akhirnya, terus, udah itu, akhirnya saya memutuskan pengen nikah. Gitu. Nikah tahun 99 Alhamdulillah dipertemukan dengan jodoh istri saya, itu orang Sigadung. Ya, dulu mungkin ada almarhum Pak dan pelukis ya tetangga mertua, akhirnya sering saya ke sana sering melukis bersama sering pameran bersama akhirnya dipertemukan jodoh di Sigado tahun 2019 nikah Alhamdulillah, waktu itu ya ada rezeki juga sama, waktu itu waktu saya mau menikah, undangan udah jadi tapi uang dari mana saya gak kepikiran. saya diminta melukis Bu Mega sama Bu Karno waktu itu, Pak Tatang yang minta saya cinta tolong, tolong lukisin. Lumega sama Bung Karno, tapi nggak dibayar. Tapi nanti pas acara itu, nanti Rosin bawa lukisan, nanti dilelang. Alhamdulillah pas saya bawa lukisan, tiga lukisan, dilelang satu, terjual 40 juta loh gitu, dua 20 persen. Terus yang dua lagi terjual, dapat sekitar 15 juta semuanya. Alhamdulillah saya sampai pulang dari acara itu, sampai mau ke calon mertua lah gitu. Saya sampai nangis, sampai benar-benar bersyukur saya, mah ada rejeki, ini buat nanti buat masak, buat ini ada, buat bayar panggung, buat bayar dekorasi, buat mas kawin, Alhamdulillah. Itu gak kepikiran, ya itu cerita perjalanan karir saya, hidup saya lah itu. Ya, kembali lagi ke tulusan itu. Jadi, kursi, nggak apa-apa ini, ini, ini, ini, ini dibayar. gak dibayar, nggak apa-apa. Tapi dari, dari ngerjain lukisan itu saya bisa dapat rezeki dari Bekali itu kalau nggak dikerjain saya nggak bisa lanjut itu belajar ya. seperti itu. Berarti tadi Kang Rosi tuh ngucapin ada belajar dari Pak Kang eh Pak Tony, ya berarti hmm. yang teknik pensil yang jadi banyak hasil gambar itu ya, adalah itu, bakal memang, dari Pak Tony? Ya mendasarnya dari Patoni. udah saya seneng arsir memang dari. Dari awal saya sedang arsir, pakai pena, pakai rapido, pakai pensil. Udah kesini, akhirnya nyoba saya ke ada cat air, ada cat minyak, ada acrylic. Tahu udah ini baru saya diundang boksop bersama Pak, Sinairo, tahun, Pak itu tahun 2001. Boksop berempat, yaitu seniman otodidak semuanya. Saya mencoba, akhirnya saya ingin melukis figur-figur anak, figur anak tuh ke media pensil. Jadi full, tapi bidangnya besar-besar gitu terus objeknya di cropping gitu, cuma kaki, cuma tangan, cuma ba badan gitu. Tapi dengan teknik arsiran itu, nah, dari situ mulai orang mengakui bahwa saya itu kekuatannya di pensil gitu. Ya, saya jujur, jadi jujur Jegi bukan orang yang mengerti tentang dunia seni lukis dan lain-lain, cuman Jegi ngelihat pasti bisa melihat Karya-karya lukis yang dengan pensil atau teknik arsir, ya. Yang Jaki lihat bahwa ini udah karakternya Kang Rosit banget. Ya. Karena Jaki belum, Jagie belum tahu, uh, belum mendalami ke panario karakternya kayak gimana ya. atau apa. Aja. Cuman insya Allah kita bakal ke sana. Doakan semoga ada jalannya. Cuman, ya Jaki buta. Jaki bukan orang yang ngerti ba, ngerti sama sekali tentang dunia seni lukis. Tapi ya dapat banget sih. Ini teknik arsir Jaki malah bilang. Karena jadi orang bodoh di dunia lukis ini karakternya angross itu. Ya, ya saya hanya menjalankan aja, tapi yang menilai kan orang silahkan orang menilai. Akhirnya orang menilai kekuatan karakter yang paling kuat itu di pensil. Dan saya merasakan itu memang ketika saya ngelukis apa sesuatu mau binatang apapun atau orang dengan media pensil itu dirasakan, gitu. dirasakan apa? Intim. Ya, karena saya melukis kucing, bulunya gimana, terus lucunya kucing, terus Tuhan menciptakan makhluk dengan kelebihannya masing-masing. Itu yang saya katakan. Itu yang saya ungkapkan Dan media vensi yang paling enjoy, yang paling pas itu untuk mengungkapkan perasaan itu. Wow. Wow. Ya, kalau alat apa alat lukis, media lukis banyak kan. Ada cat minyak, ada yeah. akrilik, ada so macam-macam. Ya yang paling ini media fans itu yang paling ini kalau ini yang di belakang cat ya eh, kalau ini cat, tapi tekniknya tekniknya sama ya hampir-hampir gitu. ngerti dirasakan itu ketika saya ngelukis sosok bapak raut wajah bapak tuh dengan usia segi dengan usia segini tapi hidup tuh benar-benar dijalani dengan tulus gitu jadi bapak tuh saya yang salut yang saya salutkan saya, yang saya... Oh, itu tuh perjuangannya dan semangatnya gitu dan udah bener-bener tulus gitu bapaknya itu jadi kadang-kadang petani itu udah dari mulainya aku sampai nanam sampai metik. eh tiba-tiba dikasihkan nggak orang iya bagi-bagi kita eh, bagi-bagi atau dikasihkan aja gitu atau dapat pisang udah dari kebun apa ikul eh kasihkan tapi itu yang nilai justru yang paling nilai di situ karena kalau dan kadang-kadang petani mau, belum memetik sudah bersyukur. Dan saya pernah pernah pengalaman saya waktu saya ke Jogja, ke Jogja. Terus ada seniman seniman Budi Ubruk hmm. uh, dia rumahnya tuh di pinggir sawah. Terus saya berkunjung ke rumahnya antara antara orang Jakarta waktu itu. Uh, saya di atas di lantai dua, lihat ada petani lagi duduk di tengah-tengah sawah di kan di samping sawah ininya rumahnya. Saya lihat ada petani di jalanan sawah lagi duduk gitu, ada asik gitu. Saya nyamperin gitu, nyamperin, "Pak, boleh nggak saya ikutin um uh, motret Bapak?" Lagi Bapak lagi menatap, lagi yang lamun gitu. "Oh iya, boleh." Terus saya motret, udah motret. "Pak, boleh nggak saya nanya, Bapak tadi saya lihat lagi menatap, lagi ngelamun kayak lagi asik gitu. Itu apa yang dipikiran Bapak?" Saya senang sekali. Saya bangga. Padi saya udah menguning, padi saya udah tinggal metik, itu saya senang sekali dan sangat perasaan capek itu hilang dari mulai nyanggu sampai nanam sampai itu benar-benar seneng itu. Jadi sebelum metik udah bersyukur dan udah merasakan itu yang kadang-kadang energi itu. Nah itu karya si foto itu saya jadi dulu dilukis sama saya pameran di Selasa lalu, jadi. Ekspresi bapaknya lagi menata, terus si tangan lagi ini dicangkul. Jadi waktu itu satu bidang itu gede besar gitu. Judulnya apanya? ya? Di kalah padi telah menguning gitu. Dan, jadi dia tinggal nunggu panen. Terus dia banyak nyawang, banyak menatap, banyak mensyukuri lihat padinya udah menguning, udah tinggal metik gitu. Nah, itu. Saya konsultasi dengan Pak Sunario, Pak, ini saya dapat ini waktu dapat objek ini, saya, ada orang di Jogja lagi ini, lagi petani, lagi di sawahnya, lagi duduk di tegalan sawah, lagi menatap, gitu, lagi ngelamun, gitu. Oh itu, judulnya apa yang kira-kira yang paling bagus, di Kalafadi telah menguning, alamnya terjual, itu lukisan itu. Nah itu dari situ, itu Pak merenung ke Bapak saya oh iya ya, daripada ngelokis orang, orang lain mending ngelokis Bapak saya sendiri jelas, petani juga nah, dan Bapak saya juga petani dan saya Bapak saya sangat berjasa dan benar-benar dan mulai rasanya langsung pakai hati karena hidup eh, bersama iya, iya, jadi ketika saya ngelukis tangan Bapak ngelokis pundak Bapak saya bayang, bayangkan perjuangan hidupnya jadi Bapak saya itu bekerja keras dan dari muda sampai tua ya hidupnya di sawah, di kebun gitu itu spirit itu energi itu yang saya, yang saya tuangkan, jadi saya ketika saya ngelukis sosok bapak tuh ya saya mencoba gitu mendalami perasaan itu dan mendalami, mendalami apa energi dan semangat bapak itu dari dari tubuhnya alhamdulillah ketika orang melihat itu wah ini benar-benar ini dalam, ini benar-benar hidup, ini benar-benar... itu -benar... Orang menggugah Itu yang, yang saya ungkapan di situnya. Gitu. Kalau disuruh milih nih, jadi e, biar kayak orang-orang zaman sekarang, tapi tanpa menganakirikan karya yang lain. Karya yang menurut Akang benar-benar maestro dari pilihan dari Kang Rasid sendiri, mas ya mungkin sosok bapaknya figur bapak karena di situ saya merasa total energi saya, spirit saya, semangat saya dan saya mencoba apa, mengungkapkan rasa hormat saya ke bapak itu dengan benar-benar total total deh ya energi saya tuh benar-benar saya tumpahkan dan dan mudah-mudahan jadi bahan perenungan buat semua gitu Kenapa? ya di sosok Bapak? Mungkin nggak ada Saya pernah ngelukis Bung Karno Pernah ngelukis siapapun yang ini mungkin ya bukan Karno masih sejarah Terus orang lain mungkin akan tokoh-tokoh yang, yang lain mungkin Tapi oh, ya Tapi mungkin itu. kalau melukis Bapak itu beda Karena satu ya karena Saya itu darah Bapak gitu. Dan saya dibesarkan dan benar-benar keringat petani dan <coughs> Bapak saya, saya kepuljaasa. Itu yang energi itu, yang spirit itu, dan doa itu, dan rasa hormat saya itu, yang saya tuh curahkan. Misalnya, jujur teman-teman di sini bu Jaki bukan so tau atau apa. Cuman Jacknya pun udah tau sebelum ngobrol tentang sosok ayahnya eh, Kang Rosyir sendiri, tanpa tau sebagaimana beratnya perjuangan seorang ayahnya Kang Rosyir, bagaimana apa, apa profesinya ayahnya Kang Rosyir. Di saat Jaki melihat karya ini di galeri ini, Jaki bukan tanpa mengurangi rasa hormat, Jaki bilang kan, "Oke, okay, Jaki udah lihat karya berbeberapa banyak karya, Kang udah enggak dari tadi. Tapi semenjak Jaki lihat karya yang edisi versi sosok ayah ini, <tuh> bilang, kok Jaki merasa yang lain luntur. Maksudnya ya ini the best. Jadi <tuh> nah. ini the best banget, Pi." Iya. Kayaknya saya total total berarti ya selama saya dua hampir dua tahun saya ngerjain ini sebelumnya mungkin ngerjain objek papa juga sama saya juga total gitu ketika waktu saya ngerjain yang sebelum ini ada bos Nokia datang ke sini wah oh, pak ini dijual nggak sih? saya saya naksir yang kepala dari belakang yang pundak ini apa kenapa kenapa bisa seneng ini saya seneng muratannya orangnya hoki ini gitu. ada boleh kepala dari belakang cuma kepala oh. gitu dari belakang boleh nggak coba dari sekarang? Ya boleh kalau ngomong Bapak Asma. Ya Alhamdulillah gitu. Jadi sebelum dipamerkan udah ada yang mau. Tapi ada tantangan juga kadang-kadang waktu sebelumnya juga ada yang punya galeri datang ke sini. Rasin mikir nanti ngejuanya. Ap apakah ada yang mau jenang karya karya Bapak Kamu jenang Bapak Kamu itu bukan bukan orang terkenal gitu. Aduh saya mikir ngejual dulu Pak. Saya mikir kapan lagi saya penghormatan saya ke Bapak. Saya ingin menunjukkan bahwa saya pengen ngelukis Bapak dan pengen menghormati perjuangan itu Bapak Dan Tuhan lagi ngasih waktunya gitu nah, untuk ngerjainnya kan? Saya nggak bikin ngejual mm -hmm. iya. nanti Tujukin, justru semakin yakin apa yang saya pengen menunjukkan gitu. Alhamdulillah dari 16 lukisan terjual 15 lukisan pameran itu Makanya yang kedua kali ini teh. Ah, yang dua kali ini teh. Coba yang karya nah, yang itu pertamanya yang, kayak gimana sih? Yang pertama ada yang seri wajah, 8 wajah. Ada yang cuma kaki aja. Ada yang cuma ya kepala dari belakang itu cuma reher gitu. Undak gitu. Terus ada yang wajah dari samping, ada cuma <coughs> apa? waktu itu tangan, jangan ada wajah bapak juga. 16 karya, terjual 15 karya. Itu saya kayak bisa ada yang mau gitu, Waduh, saya suka, waduh, jadi sampai bos Nokia datang ke sini tuh, ah, saya suka, jadi nggak lihat ini bapak apa sih, tapi saya suka ini buratannya dan dan ada yang sampai waktu pameran digelar nasional, saya memamerin objek bapak juga waktu pameran bersama, itu terjual, wajah bapak saya dari samping ngambilnya terjual, nggak tahu siapa yang beli, gitu. pas sudah beberapa bulan kemudian, nafah, ibu-ibu gitu. Parosid, mengapa saya dari Singapura saya beli karya Parosid yang objek orang tua itu. Itu siapa? Saya ingin tahu objeknya siapa itu. Bapak saya kenapa? Saya suka sih nata tapanya Jadi saya ya saya yang saya ungkapkan itu dari dari ekspresi bapak lagi dari samping lagi menata. Bapak itu kan orangnya lurus gitu. Dari muda sampai tua itu bertani aja gitu. Dan benar-benar dijalani dan tulus dengan tatapannya itu yang dan dan apa cara ini bapak tuh benar-benar ya tulus saja makanya enak yang tatapannya orangnya tulus terus apa enak gitu itu energi itu yang saya ungkapkan perasaan itu dapat sih jadi makanya orang nggak mikir. Ini saya suka gitu mungkin bukan mikir ini bupanya Rossit ngapain dikoleksi gitu Bapaknya Rossit bukan orang bukan orang terkenal gitu tapi nggak ngeliat situ tapi nilai ini sosok orang tua ini sosok petani dan Kesini. ya kasarnya sosok ayah ya bukan ayahku judulnya ya, bukan iya maksudnya kan, ayah itu semua orang memiliki ya, ayah iya iya gitu. ya. Makanya bukan masalah ini contohnya objeknya adalah ayah Kang Roy tapi ini mewakili gambaran, maksudnya simbol. Waktu ini saya ke Jakarta, <tuh> besokin, habis pameran itu ke Jakarta. Terus ada pembukaan pameran, Kang Dianto. Gitu. Terus ada yang nyalamin ke saya, Pak Rosit saya nganakan. Saya yang beli karya Pak Rosit yang objek bapak, saya dapat yang kaki. Ini. Oh bapak yang beli? Ya, saya dapat yang kaki ukuran 2 meter, 3 meter segede gini, cuma kaki oh. aja. Kaki lagi berdiri di galangan sawah, lagi ini, nginjak galangan sawah. Oh, lagi nginjak uh, Kaki aja. Oh, bapak yang beli. Saya seneng. Ya, itu. Itu yang tidak ternilai. Bukan nilai ya. jualnya, tapi nilai ya. ketika sampai bapak saya <tuh> jadi kapar buku, ini jadi kapar buku tadi Itu ada bukunya lagi. Yang kuning ya jatuhnya Ada. Jadinya? Kayak gurata eh, warnanya jadi kuning atau hitam putih juga? Hitam putih. Ada sama-sama juri teman Taman Budaya waktu itu. Pas dia pingin mampir, ke, pingin selaturami ke sini pingin, dat pingin lihat studio Kang Rossi. Pas lihat ini, kan waduh ini dalam sekali. Saya pingin, ini saya lagi justru buku cerpen tani. Ada lembah cerpen, 50 besar, dibikin buku. Nah ini kayaknya cocok ini dibikin ya. di covernya gitu. Nanti saya diskusikan dengan teman-teman saya di Cirebon. Pas sudah sampai Cirebon sudah dia diskusikan, walaupun saya kangen, alhamdulillah teman-teman semua cina ini cocok di ACC sama setuju ya kapernya sama lukisan kang Rosid yang objek bapak, akhirnya jadi saya dikirim juga dikasih di sini bangga kan bapak saja di kaper buku jadi masuk orang dari masuk buku sejarah tentang seni rupa Indonesia objek bapak saya jadi itu jadi merembet semuanya. Iya. jalan yang enggak pernah kita duga, iya. malah mengalir. Iya. deras. Iya. <laughs> iya, di media, di koran dulu. Nah, bapak saya jadi selebritis. Jadi, jadi, jadi kan di pameran juga. Bapak saya, nah, bapak saya jadi wah. Jadi selebritis kan hadir juga. Bapak saya keren. Cuman jadi pengen uh, pasti ya. lah jadi penasaran atau apa cuman ya, Jaki pengen pertanyaan bodoh sebenarnya ini. Cuman Jaki boleh denger gak sih kan karya yang termahal yang berapa? <laughs> Jaki bodoh sih nanyain. Cuman kan biasanya anak muda yang nonton pasti tertariknya itu dengan hal yang kayak gitunya ya. Ya terus sang saya mahal mah relatif. Iya. Tapi yang jadi mahal itu yang bisa orang bisa seneng, hmm. gitu bisa Orang benar-benar bangga ketika mengoleksi karya saya. Itu yang tidak ternilai. Iya, banget. Itu jadi jawab. itu bapak saya lagi. Bapak saya yang di, bisa dipajang di rumah orang, bisa jadi keperbuku, bisa jadi jadi apa menginspirasi banyak orang. Itu yang tidak ternilai. Nilai jual mah, itu nomor... Itu, <laughs> saya nggak itu... bisa mengungkapkan secara ini lah, gitu. iya. nah, itu mah relatif. ya. Tapi jujur, itu adalah jawaban yang benar-benar saya -benar harapkan. Karena kita, kalau Jackie yang mengungkapkan itu, Jackie adalah orang yang masih baru. Jackie muda mm. masih, disebutlah anak muda gitu di dunia kesenian. Mm. Cuman jujur, orang yang berkesenian, nilai rupiah itu hanya sebagai angka. Yeah. Tapi apresiasi terbesar yang orang-orang berikan tentang karya kita itu udah bayaran terdebes sih. Yeah. Ya, itu cuma buat yang benar-benar ya, dengan sosok Kang Rosit yeah. lagi yang ngomong langsung ya, Ya adem gitu kalau yang Ya ngomong siapa sih itu? Ya ngomong siapa sih? Iya sih, yes, the best sih. <laughs> ada cerita lagi nih, waktu saya pameran tahun 2006 eh 2005 lah pameran. 2005 pameran di galeri kita. Pameran saya mamarin botet diri. Nah, itu saya memang nggak ketemu awalnya sama orang waktu ada cerita ada yang punya galeri eh yang penunggu galeri apa ada orang pingin ketemu bapak sudah udah tiga kali ke pameran cina pingin ketemu bisa apa bisa boleh nggak cina berkunjung ke studionya Parosid? Ya, boleh. Hanya saya tunggu datang ke sini datang ke sini bercerita. Wah saya sampai tiga kali ke ruang pameran besoknya saya datang lagi saya Terus saya keliling berhenti lagi di karyanya Parosid. Terus keliling berhenti lagi saya penasaran ingin ketemu orangnya, pingin kenal, pingin ketemu, terus pingin inilah gitu, pingin kenal akhirnya ketemu ngobrol itu potret diri saya waktu ini saya ngisi bunga gitu bunga ros jadi bunga kan simbol kasih sayang akhirnya ros itu ya ini buat istri saya lah gitu akhirnya saya jadi lukisan akhirnya orang itu senang sampai datang ke sini. Tahu lah itu jadi dibeli. Udah oh, Tahu tiga tahun kemudian, 2000 akhir 2007 gitu kemarin tunggal objek bapak. Saya pulang dari gambir Semarja sore-sore jam lima Mau gitu. pulang. Pas baru belum turun dari mobil itu ada orang ada tamu kayak ada tamu. Gitu. Pas saya turun dari mobil, eh, baru sih dia mana kabarnya. Ternyata yang beli karya saya yang petir itu Farosid maaf ya, karena saya baru nggak dulu, karena saya ingin kesini aja, ingin ketemu. Atau mau ke Farosid, karena barangkali ada karya apa, sini Farosid. Farosid lagi sibuk apa sih sekarang? Saya lagi bungkamnya, Pak di di mana di galeri aja di ITB, Kapan nanti malam? Kalau bapak ada waktu hadir aja Pak. oh iya boleh gak sekarang saya kesana? Kalau ini saya takut nanti malam gak keburu kan? Boleh. Aja saya langsung ke sana ke pameran, akhirnya dia ngecok juga beli. Cukup mandai dulu, dulu sebelum pembukaan. Mandai dulu sebelum pembukaan um ngecok kamu spesial terus nah. ya. Jadi sebelum pembukaan ya udah nang lain saya suka yang jajan. Kalau pameran tunggal pertama kang Rosin yang pertama? Yaitu yang Dimana? tahun 97 di yang di Gedung Pusaka Goream Prancis, di CCF. Itu pemeran tunggal pertama. Eh, tahun 97. Pameran tunggal kedua di Galerisi Hidayat 1998. 98. Dan ketiga di 98 juga di Arte Media di Jakarta Keempat di Arte Media di apa? Bukan di Grand Malia. di Hotel Grand Melia. Nah, di situ juga saya awalnya ngebantu Pak Tatang Gana, dulu mau pameran saya ngebantu nge-display akhirnya ya ya punya galeri nanyain dia nge-logis juga yang bahwa contoh-contohnya nggak foto ada bahwa saya bawa album liatin boleh nggak saya pinjam melihat besok ketemu lagi pas besok ketemu lagi boleh mau nggak saya pameran itu di sini wah saya mau pak kalau ya alhamdulillah dari dari ngebantu itu bisa saya ada kesempatan pameran jalan-jalan nah, apa itu, ya itu saya waktu itu Udah nikah sih tahun 1990, nikah harus istri. 99 mau kedua ribu lah tahun akhir. Nah itu alhamdulillah saya, saya di situ situ Terus saya alhamdulillah dapat terjual berapa lukisan itu. Dulu terdapat 25 juta gitu tahun 1999. 99. 99 coy. Alhamdulillah jauh. dari itu saya pengen punya rumah dulu masih ngontak dulu. Nah, saya pengen pengen punya rumah. Eh alhamdulillah saya ada kesempatan orang yang di sini di rumah pertama di sini dia jual, dia butuh uang buat nikahin anaknya. Akhirnya saya bayarin 25 juta dulu, yang sisanya harganya kan 65, sisanya saya minta waktu lima bulan. Akhirnya ini udah Bulan pertama ada uang, saya bayarin berapa dulu. Terus ada ini ya, saya bayarin. Terus ada, ini dia nageh, ada motor saya pakai motor jual. Apa, dibayar sama motor. Akhirnya saya tinggal 10 juta lagi. Bagaimana udah hampir lima bulan saya pulang kampung minta doa ke ibu dan ke bapak. kata ibu saya dan bapak saya udah aja jual kayu yang di kebun tuh masih disalah untuk ulunan rumah itu sih pak bukan bukan nampik saya minta itu. alhamdulillah nuhun makasih gitu saya minta doa aja mudah-mudahan ada rezeki dari lumbisan alhamdulillah pas pulang ke Bandung Gak lama ya ada orang Jakarta Beli lukisan nilai 10 juta langsung. Emang di... untuk bayar rumah? Nah, <laughs> lunasin. Lunasin. Nah, alhamdulillah bisa untuk bayar lunas. Nah, rumah pertama tahun 2000 ribu di sini. Anggirah. Ini sih, Tahun 2001 saya diminta workshop sama Pak Sunario berempat. Itu juga alhamdulillah. Termasuk ya saya dikasih rezeki juga. Dan nah, 2002 ribu dua saya workshop Tunggal, pameran Tunggal di Selasar, terjual semua. Habis. Workshop dan pameran Tunggal? Uh, workshop 8 bulan, uh -huh. terus pameran, pamerannya di, di Selasar, wow. tahun 2002, terjual semua dulu, dari 13 karya habis. Wow. Kayak ngebangun studio yang tadi. Oh, soalnya jadi baca dicatat uh, artikel itu bahwa uh, ada pameran tunggal yang membuat kang Rosid punya studio. Mm. Itu nah, dari gitu, gitu. pameran di iya, Selasa. Dan itu, Pak, saya maaf, saya baru kali ini saya dapat rezeki banyak. Saya di samping rumah ada lahan saya baru beli sebelum maaf. Saya pengen bikin studio. Ya udah jadikan aja Rosid. Dan Panario mendengarnya dengan suka cita ya maksudnya senang ya dengan mendengar ya itu senang, ya. Iya senang Dan alhamdulillah saya awal merin apa merencanakan bikin studio itu, ya, itu kayak ngebangun masjid gitu. Jadi orang mas gitu ini baru pondasi datang, eh tiba-tiba nawarin kayu gitu. sih lagi gak bangun, udah aja kayu dari saya. Saya baru nggak, nggak apa-apa sih saya. Akhirnya saya ini, itu sudah itu Ini channel dari saya Ini kayu, apa, kusennya Apa, kacanya gitu Ada batunya dari saya Jadi kayak ngebongong masjid aja gitu Jadi ya, kalau misalnya dari tadi Teman-teman Nyimak gitu Dari obrolan kita Bahwa contoh dari Kang Rosit itu Sebenar-benarnya bahwa Ada Kepatah yang mengatakan banyak jalan menuju kota Roma, Ternyata banyak jalan itu iya. Alhamdulillah gak usah kita kejar-kejar iya, kalau kita tapi saya imbalannya itu. juga saya tetap dari lukisan hmm. jadi saya nggak mau gratisan begitu Iyi. saja tapi saya dari lukisan, lukisan. jadi dia ya, senang juga dapat lukisan saya saya juga alhamdulillah dapat itu itu biar nggak ada nilai ya maksudnya ya kita juga pengen menghargai kamu karena udah bantu saya makanya dikasih lukisan. ada karya saya yang paling besar oh, yang berapa, kali berapa? dua kali enam meter di panjang di pondok di selasar Sinari, di, di koleksi sama persinari. Oh, ya, itu 2 kan. m meter, 6 meter 3 bidang jadi 2 m meter, 2 meter, 3 bidang disatuin. Oh, jadi kayak di nah, di, di susunlah nah, kayak gitu kayak itu kayak ya. Itu. Nah, nah, yang 3 nah, bidang jadi satu. Itu juga rebutan begitu. Jadi sebelum hmm. apa ini orang nggak mau, gitu. akhirnya saya panarjo juga mau, saya memutuskan lebih lebih berharga dan lebih berjasa bagi saya. Ini pasien Aryo, hati memilih Pak nah. Padahal pasien mau bayar, saya lebih baik ngasih. Pak, saya nggak mau dibayar. Jadi, saya Timbal baliknya. Saya hanya dengan lukisan karena Enggak gitu. Rosid, saya mau bayar apa-apa. Saya nggak. Saya, saya udah ikhlas dengan istri, berkonsultasi dengan istri. Kata istri, ya, nggak apa-apa. Saya lebih baik ngasih gitu, yaitu. Itu dari situ, akhirnya lampilan rezeki dari karya itu, dari orang lihat di selasar, akhirnya orang banyak datang ke rumahnya. Hmm. Dan panelnya sampai waktu di Jakarta, di pamerannya, yang punya galeri juga naksir, naksir ke rumah juga, enggak apa, saya sampai kapan pun itu udah milik bapak dan saya lebih senang, polisi, bapak. Dan itu benar, -benar ya itu. Jadi penasaran sosok Panario karena eh, ya semoga ada waktu dan kesempatan ya kita berkenalan dengan Panario itu hmm. wow dan ya itulah Tuhan tuh memberikan jalan dan kembali lagi doa Ibu tadi yang saya benar. ketika saya minta doa Ibu dan saya benar-benar saya minum air air yang kay Ibu itu minum dan jadi jimat jadi doa buat saya alhamdulillah saya dipertemukan dengan dengan orang-orang yang sesuai dengan cita-cita kita malah yang kasarnya mah ngerangkul kita untuk yeah. mencoba cita-cita yang yeah. diyakin. Yeah. Nah kalau misalnya dengan yang terjadi di zaman sekarang, pandangan Kang Rosi tentang dunia seni lukis untuk zaman sekarang kayak gimana sih? Ya zaman sekarang mungkin zaman teknologi lah banyak, lebih ini ya, era. jadi melihat dari segi uh, Kehidupan yang sangat inilah gitu Global dan sangat benar-benar ini Saya ya apapun ya Bagi saya sih tetap ke rasa ya Kalau kita ingin sesuatu dan ingin atom ini Langsung dengan rasa itu dengan talenta Bantuan apapun teknologi sekarang yang paling canggih itu Tetap rasa yang paling ini jadi saya Bukan anti-otonologi Saya sangat menghargai teknologi Tapi ya saya sangat menghargai rasa Sama Tuhan tuh dikasih talenta ini Dan mudah-mudahan talenta ini jadi Jadi sumber energi bagi saya gitu Dan benar-benar jadi bekal sampai kapanpun gitu. Jadi itu Jadi boleh Dengan situasi sekarang Kita dengan mau menuju ke manapun dengan media lebih bisa lebih gitar, cepat, menggita lalu segala macam sekarang zamannya benar-benar serba inilah gila, gitu. lo, udah gila banget informasi segala macam udah ada di ini tapi kalau tidak menyentuh, tidak merasakan, tidak meraba, tidak ini bagi saya mah hampa gitu ya. sepakat Ya karena di bidang jaki pun di fotografi eh, karya itu kita disebut karya kalau misalnya udah berbentuk cetakan berbentuk fisik hmm. bukan hanya digital hmm. gitu hmm. ya dan jadi pun menyatakan ke teman-teman bahwa eh, lukisan itu bakal jadi sesuatu yang mahal banget dimana kita udah terbiasa dengan melihatnya digital ya. di saat kita memiliki fisiknya ya. dan ikut merasakan apa yang ada di dalamnya itu bisa jadi sesuatu yang mahal banget lah ya. kalau bahkan lebih canggih lagi sekarang katanya informasi itu, jadi nggak harus punya fisiknya, tapi punya videonya, punya digital Itu udah bisa dijual katanya. Ya, tapi ya. Bisa, tapi beda, eh, beda. Jujur rasanya beda. Beda. beda. Misalnya nih jadi pulang, potret ini rasanya beda dimana ada di samping karyanya. Iya, iya. Beda banget. Iya. Ini bisa diraba. Ini <laughs> ini ada apa, ada tekstur, tekstur. Ada, ada volume, ada ada garis, kita memiliki ada... seutuhnya karya ini iya. maksudnya kalau dengan fisiknya daripada cuman foto doang iya. kita nggak merasakan hal yang di luar uh, rasa apa ya kita, nggak jadi nggak bisa ngejelasin, cuman ada rasa yang beda di saat kita hmm. melihat digital dengan asli hmm. yang terakhir ya, yang jadi pengen tanya pesan buat teman-teman. ...yang mau bergelut di bidang lukis? Ya, kalau memang mau bergelut di bidang apapun ya... Eh. ...profesi yang lukis, atau pematung, atau seni musik, apapun ya... ...di bidang apapun ya. Harus total, harus yakin gitu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan... ...sehari-hari apapun yang ini... ...yang keluarkan melalui energi dan melalui goresan apapun lah, gitu. Itu harus yakin, gitu. Benar-benar tetap ...ungkapan ini harus tulus, gitu. Jangan-jangan hanya karena uang, jangan hanya iya. karena... <coughs> ...karena imbalan, bahwa harus Enggak, jadi yakin aja, gitu, tulus, gitu. Insya Allah, gitu. Itu bakal selamat dunia ya dan dan dan itu jadi berkah gitu nyampe ke sana gitu bukan hanya sekadar nilai uang nilai tukar itu. aja hmm, tapi nilai itu keberkahannya nilai apa orang bisa men, bisa mensyukur dan bisa menikmati itunya yang yang saya selalu cari yang saya selalu itunya disitunya gitu yang yang dilakukan harus ya. kaya -kaya. jadi Seni itu semata niat ibadah. Jadi bukan hanya wow. seni, bukan seni hanya menaikkan estetika, bukan hanya seni hmm. hanya menaikkan, ah ininya, okay. ah, karena karena orang tua orang. Tapi saya mencoba belajar. Inilah saya, inilah. Jadi jadi apapun yang itu mudah-mudahan jadi bahan perenungan buat semua orang. Jadi seni itu semata niat ibadah, tulus dan benar-benar datang dari hati gitu hanya Allah hanya karena Allah. Jadi kita juga mengetarkan Tuhan. Yang kita mah hanya ngikuti ng ng ng ng ng ng ng getaran apa kata hati aja. Tuhan yang meng menggetarkan. Jadi makanya hati-hati di jalan dan benar-benar tulus dan benar. Allah taala dan sun itu semata niat ibadah. Ini ibadah saya tuh inilah gitu. Saya nggak bisa berdoa apa nggak bisa apa berceramah seperti para ustadz uh, seperti ustadz yang ahli ahli agama ahli ahli kitab Alquran tapi saya lebih Nyiji rasa melalui bentuk melalui rasa apa yang saya ungkapkan gitu. inilah saya Tuhan yang Tuhan berikan ke saya inilah talenta saya mudah-mudahan jadi jadi bermanfaat itu itu itu aja yang saya tidak bisa mengungkapkan lebih dalam lah gitu itu mah, inilah saya. tidak sih ya maksudnya ya kita tutup dengan ya jadi ya, sebisa karena ya kesimpulannya bahwa berkaryalah dengan tulus karena dengan ketulusan kita bakal menggapai apapun. ya. terima kasih banyak kang. Jangan kapok, direpotin sama Jackie Makasih sama-sama ya Semoga bermanfaat Ini juga videonya nanti ini Ya saya emang Itu aja lah Mudah-mudahan jadi bahan perenangan buat Semua Generasi berikutnya Buat semua orang Buat semua kehidupan Nah itulah Perjalanan hidup sosok Kang Rosit dan Jackie bersyukur banget Jadi salah satu orang yang mengenal Jackie, ya, bisa bilang Jackie salah satu yang ngefans tapi alhamdulillah Jackie ngefans sama Kang Rosit tapi Jackie juga mengenal secara pribadi Kang Rosit mm. semoga dengan video ini juga teman-teman bisa lebih mengenal lagi sosok-sosok yang ada di Mari Berkenalan untuk episode ke depan, uh, berikutnya siapa narasumbernya ini masih rahasia karena saya juga belum tahu siapa narasumbernya <laughs> Cuman, makasih udah ngikutin video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, bersihkan sip.